Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, untuk cetakan Antam stagnan sedangkan UBS mengalami penurunan. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, emas 24 karat cetakan Antam ukuran 1 gram dijual rp rupiah per gram sama dengan harga hari kemarin Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Sementara untuk ukuran cetakan antam terkecil yakni 0,5 gram dihargai 554.000 rupiah sama dengan harga hari sebelumnya. Adapun emas cetakan UBS untuk ukuran 0,5 gram dan 1 gram dihargai sebesar 506.000 rupiah dan 947.000 rupiah masing-masing turun 1.000 rupiah dan 3.000 rupiah. Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram harga jual emas batangan Antam dipatok sebesar Rp4.780.000 sedangkan emas batangan UBS dibanderol Rp4.638.000 per gram. Sekian harga emas untuk tanggal 9 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.